Karena kita masih hidup, masih sehat, dan masih bisa ibadah, walaupun online. Untuk itu, mari kita angkat satu pujian, "Bapak, angka, sungguh baik." untuk mata ikuti kalasri berdoa Tuhan Yesus, Yesus. Terima, kasih. terima kasih hari ini hari kami ini kami mau kami mau mulai ibadah mulai Ibadat. di rumah kami di rumah kami Tuhan kami. urapi Tuhan urapi hati kami hati kami, kami pikiran kami pikiran kami. kami agar semuanya agar semuanya berkenan berkenan di hadapan Tuhan di hadapan Tuhan terima kasih Bapa terima kasih Bapa hanya di dalam hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan bersyukur Nhà teman-teman saatnya kita mau dengar firman ya sebelum itu kita mau berdoa lipat tangan tutup mata mari berdoa Tuhan Yesus saat ini kami mau dengar firman Tuhan berkati kami sehingga Roh Kudusmu memampukan kami semua untuk dapat mengerti dan melakukan firmanmu dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Nah teman-teman pembacaan kita hari ini terdapat dalam kitab Markus pasal 4 ayat 30-32. Sekali lagi pembacaan hari ini terdapat dalam kitab Markus pasal 4 ayat 30-32 Nah tentang apa? Yaitu tentang perumpamaan tentang biji sesawi Nah teman-teman bagian firman Tuhan hari ini ternyata Mau mengajarkan kita tentang hal kerajaan Allah Nah teman-teman, ada yang tahu bagaimana kerajaan Allah itu? Hmm, kalau belum tahu, saat ini kita mau mendengarkan Tuhan Yesus mengajarkan para murid-murid Para pengikutnya bahkan mengajarkan kita semua tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan melalui perumpamaan atau contoh supaya para pengikut? Para murid dan kita semua mudah mengerti tentang bagaimana kerajaan Allah itu. Nah, sudah penasaran bagaimana ceritanya? Berikut ini ceritanya. Selamat menonton dan mendengarkan ceritanya. Suatu hari, seorang petani pergi untuk menanam benih di ladangnya. Ketika dia melihat biji sesawi itu sangat kecil, petani menanamnya dengan penuh hati-hati. Dia menggali lubang, menutupi benih dengan tanah, dan memberinya air. Perlahan, benih kecil itu mulai tumbuh menjadi tanaman kecil. Setiap hari, petani menyirami tanaman. Dan matahari menyinari tanaman itu. Pada akhirnya tanaman itu tumbuh semakin besar. Hingga menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Sehingga burung-burung membuat sarang dan hidup di pohon itu. Yang tadinya hanya benih kecil, biji yang kecil. Pada akhirnya tumbuh menjadi Pohon yang sangat besar Nah teman-teman Dari perumpamaan tentang biji sesawi ini Ternyata mau mengingatkan kita semua Bahwa hal terkecil yang kita lakukan Di kerajaan Tuhan Bisa tumbuh menjadi sesuatu yang besar Dari yang pernah kita bayangkan Contohnya Ketika kita dengar firman kita tidak hanya berdiam diri saja tetapi firman Tuhan itu kita sampaikan kita beritakan juga entah lewat perkataan kita lewat tindakan kita kita tunjukkan kita sampaikan kepada keluarga kepada teman-teman bahkan semua orang yang kita jumpai supaya lebih banyak orang lagi mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah demikian firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita tentang hal kerajaan Allah yang diumpamakan dari biji sesawi. Semoga firman Tuhan hari ini dapat kita mengerti dan kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari amin teman-teman tadi kita sudah dengar firman saatnya kita mau berdoa lipat tangan tutup mata sikap doa semuanya mari berdoa Tuhan Yesus hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih setia menjaga dan memberkati hidup kami Tuhan ampuni kami ya Kalau kami sering menyakiti hati Tuhan Lewat perkataan kami Bahkan lewat tindakan kami Tolong ampuni kami Tuhan Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan Yang sudah kami dengar hari ini Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa memimpin dan mengajar kami semua untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Kasihani dan tolong pulihkan kami semua dari pandemi COVID-19 Tuhan tolong berkati para pemimpin negara kami dan seluruh tenaga medis yang sedang berjuang melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa tolong berkati gereja kami GKRI Diaspora Kopilas mulai dari Gembala Sidang, pendeta dan kami semua walaupun kami berjauhan belum saling berjumpa tapi kami percaya kasih Tuhan akan senantiasa mempersatukan kami dalam ikatan kasih dan persaudaraan tolong jaga dan lindungi kami semua Tuhan berkati juga seisi keluarga kami senantiasa dijaga dilindungi Tuhan dan berkat kesehatan, kekuatan, dan panjang umur akan senantiasa menjadi milik bagian kami semua. Tuhan, tolong berkati juga kami anak-anak sekolah minggu, mulai dari anak kecil sampai besar. Jadikan kami anak-anak yang baik, yang taat dan selalu dengar firman menghormati orang tua kami dan saling mengasihi antara sesama kami terima kasih Tuhan ini doa dan seru sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama kami yang di surga dikuduskanlah namamu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 Amin Kian ibadah sekolah minggu hari ini Terima kasih sudah ikut ibadah sekolah minggu online hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Dah.